serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslaw tentunya baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini di jumat berkah ini tentu baginya akan memberikan cedukan vitamin manja foto-foto cute, foto-foto keren dari idola kita sebelumnya Keunggahan pertama persahabat ya, ada sebuah lanjutan cerita nih persahabat ya dari salah satu akun fans yang secara langsung melihat kekiutan idola kita dari Yulianto Unscorenda nama akun instagramnya situ mengatakan, asli lakinya ganteng banget, bininya cantik manis, imut, jauh banget sama di foto aslinya Masya Allah, Bilar selalu bilang, gimana sayang, gak apa-apa, kamu gak apa-apa sayang, hadir Waktu itu, hampir semua karyawan angkasa pura rame-rame mau lempar meja kantor <laughs> Sambil emot ketawa nih, pas sahabat, ya luar biasa kita aja melihat dari layar kaca, udah baper banget persahabat, ya. apalagi mereka yang lihat secara langsung loh. Persahabat ya mudah-mudahan saja idola kita selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan selalu tampil romantis dan harmonis. Amin. Dan momen ini pun diunggah kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan. Ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut kita aja yang lihat di layar kaca beberapa banget apalagi mereka yang lihat secara langsung dunianya terlebih indah daripada dunia maya zeyeng Masya Allah banget ya <gifat> Idola kita memang luar biasa banget persabatnya selalu bikin bahagia terus mudah-mudahan bahagia juga untuk idola kita dalam persingan tersebut banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari para fans sejati Leslar salah satunya dari akun ulfayati82 Betul banget, Min. Kita bangga mengidolakan mereka, Semoga rumah tangga mereka langgeng sampai janahnya Allah. Amin. Masya banget ya doa selalu dipanjatkan, tentu doa-doa baik untuk tidak lasti dan kakak Rizky Pilar. Dan selanjutnya juga, bersama kita lihat di unggahan igs Ayah Kejora yang baru saja mengunggah sebuah postingan video nih, ada yang kirimin sate ya, makanan kepada... Ayah Kejora dan Mama Kejora nih, Mas Dia ya, Masya Allah, ini langsung dari Warung Teteh. Nasi liwet, Mas Dia ya, luar biasa. Mudah-mudahan, kebaikan Warung Teteh selalu tentunya berkah, barokah, dan selalu dilancarkan untuk usahanya. Amin, masalah banget ya. Dan ya, kita lihat, ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Ayah Kejora. Hal turno @ncien sekalima 15 sahanya udah sampai semoga berkah amin masyaallah banget ya masih tentunya banyak orang-orang baik yang peduli yang support untuk keluarga besar idola kita masyaallah mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik yang mendukung dan selalu mendoakan untuk lesti bila dan keluarga besar amin ya robbal alamin dan selanjutnya kita keunggahan IGS-nya Kak Nova Kita lihat aja Ini tentunya ada sebuah unggahan juga nih Dari Kak Nova Memposting sebuah postingan Anak tercinta yang cewek nih persahabat ya Masya Allah, masyallah Allah luar biasa cantik banget berhijab dan kita selfie sama postingannya. Tentu di dalam mobil persahabat ya kita tentunya penasaran mau kemana persahabat ya pastinya ada kegiatan yang bahagia untuk kita semua mudah boda saja. Ada kabar baik dari keluarga soal Dede Alhasil dan Kakak Bilar. Apalagi tentunya sekarang ini Dede dan Kakak Bilar punya rumah baru. Ah makin gak sabar keluarga besar berkunjung ke rumah baru nya idola kesayangan kita dan selanjutnya juga Persahabat kita lihat di sini ada postingan foto keren dan kece banget dari seorang Rizky Pilar pesawatnya kita lihat Masya Allah luar biasa banget ya ini momen ketika tentunya OTW Turki Masya Allah luar biasa terlihat lihat penampilan yang super keren Dari kakak Rizky Bilar mampu membuat mama lesler Tentunya bahagia dan baper banget Apa para sahabat, ya Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia ini memang keren banget ya Idola kita ini dan banyak sekali dibanjiri komentar Dibanjiri pujian dari para sahabat fans sejati lesler Yakni dari Agung Suarsih.Aseng Dari mengatakan Masya Allah sangat menggoda iman guys katanya tuh dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Ningrum underscore Julaiha mengatakan dalam kolom komentar wes lah pokoknya eh, tiada kusangka bahwa Janelle Estima top hardcore top luar biasa bersama ya, cakep banget tuh laki <laughs> kita memang luar biasa banget dia ya, beda banget dari Tentunya, artis-artis lain, mudah-mudahan saja idola kita ini selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang dan selalu menjadi orang baik. Amin. Jangan kemana-mana persahabat ya, tetap stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan cidukan vitamin manja, kabar-kabar terbaru dan terupdate seputar idola kita, Lesti dan Rizky Bilar. Ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.